Buat masih keluarga Sebuah perform yang terbaik Sang diva Bantura Hadirnya Sang Maestro Bandar Teling Cirebonan Ada Bunda Tidak, Mumun Maniga -mum. The best cenderan ada Uang sebadanya pas 강gi surat matkirkan tuas takdirkan kuasa berada ini roger what I have. God Ini have a sawang-sawang singkatuan, kaduan no. yang tak dalam saya nemen kesang sebera rasanya hati nanging pujaan ati mungkin wis erak peduli Bác Ngọc đi, bác Mas unik sekeluarga bareng ibu Yati, sahabat Ningwa, Mas Kucir, Mas Kucir, Mas Kucir, lah si mau dudang undangku ya Mas Kucir. Oke, terima kasih. Ini satu tempat bonus, katanya dari keluarga gadget Ya, untuk melepas rindu dengan tebang-tebang klasik yang punya ciri khas, tentunya dari Citra Nada. Tentunya akan menghadirkan satu persembahan yang terbaik dari sang lewat satu persembahan dari Presiden Tunggal bersama Nyimas Ayu Bunda Bunda, Bunda. Bunda. Bunda. Bunda. Bunda. Bunda. Bunda. Ra Bos kelapa, bos sayur. Bos trepel, bos padi. Terus bos buah ya, pak Bos buah. Jadi. Ya yes. Peace. dari dari Surabaya Besar dari Bapak Kau di rindu dengan tebang-tebang klasik yang punya ciri khas tentunya dari Citra Nada tentunya akan menghadirkan suatu persembahan yang terbaik dari Zhang Bidwanita lewat satu persembahan dari Presiden Tunggal bersama Nyimas Ayu Bunda untuk Moniga <tuk> Baik!